Selamat datang. Hai Miu Miu, aku mau yang ini, porsi yang besar. Campuran buah warna-warni Pertama-tama, tuangkan bahan ke dalam mesin yogurt. Starter yogurt Susu Geser untuk mengatur angka yang benar pada timer Yogurt sudah siap, ayo kita tuangkan dengan sendok Ada banyak sekali rasa. Mana yang harus kita pilih? Rasa strawberry. Rasa strawberry. Rasa cherry. Rasa blueberry. Ayo, kita tuang satu lapis yogurt terlebih dahulu, dan kemudian taburkan beberapa potong buah di atasnya: strawberry, cherry, blueberry, pisang. Gue se Strawberry cherry. bisa menambahkan susu kental manis pada campuran buah. Tuangkan susu kental manis ke dalam kantong krim. Tekan untuk mengeluarkan susu kental manis. Akhir, ayo kita hias. buah warna-warni sudah siap terlihat enak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 Yang harus aku pesan Pelanggan sudah menunggu lama Ayo Smoothie dengan boba Pilih segelas jus yang enak Terlebih dahulu Rasa anggur Putar pegangannya untuk menghaluskan es menjadi smoothie. Lemon bisa membuat smoothie menjadi lebih enak. Jenis boba mana yang kamu suka? Masukkan boba yang sudah dimasak ke dalam air es Untuk membuatnya menjadi lebih kenyal Ayo kita hias Muti dengan boba sudah siap. Bagus sekali. Ayo kita sajikan kepada pelanggan kita. <San> <San> edek, edek sekali. Kamu mungkin akan sakit perut kalau makan terlalu banyak es. Wah, kita sudah membuka barang baru Selamat datang ya, Aku mau yang ini Es Loli Pelangi Bahan-bahan ini diperlukan untuk membuat es loli pelangi Susu Tepung Blender Ada banyak sekali rasa. Mana yang harus kita pilih? Rasa permen pelangi. Rasa permen pelangi. Rasa blueberry. Rasa strawberry. Rasa buah kiwi. Rasa coklat. Rasa coklat. Saya tuangkan campuran ke dalam cetak Dua ini. kita hias wah es loli pelangi yang enak sudah jadi pelanggan pasti akan menyukainya